kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading, caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini ya, untuk kamu. Dari Pisces ada tiga kartu, di kartu bagian kiri ada Wheel of Fortune, kemudian di bagian tengah ada Ten of Cups, kemudian di bagian kanan ada Ace of Pentacles. Oke, yang aku lihat di sini, bundar bunder gitu ya, ada melengkung-melengkung di sini. Aku lihat, jadi perjalanan cinta kamu di sini bisa diibaratkan sepe seperti speedometer gitu ya, atau dalam artian mungkin seperti uh, meteran yang ada di motor gitu ya, yang ada di kecepatan-kecepatan uh, gitu kan, mobil seperti itu. Kadang-kadang full, kadang juga. Low gitu kan, kadang rendah seperti itu yang aku lihat. Jadi, uh, terkadang gitu ya, terkadang memang seperti itu. Tapi yang aku lihat di sini itu enggak menjadi sebuah alasan gitu ya untuk kamu uh, mendapatkan cinta yang biasa-biasa aja gitu, karena yang aku lihat di sini kamu mendapatkan cinta yang luar biasa sebetulnya ya benar-benar uh, ketika kamu bersama gitu kan dengan seseorang kamu ngerasain cinta ngerasain koneksi juga yang aku lihat chemistrynya juga ada satu frekuensi yang aku lihat ya ketika bersama ketika bersama dengan sosok ini benar-benar lancar ya benar-benar lancar banget dan yang aku lihat Benar-benar bisa. Kedepannya, itu ada yang namanya potensi, gitu loh, ke arah pernikahan, ya. Dan yang aku lihat dari sisi apa, ya? Judulnya tuh kayak kemantapan, kemantapan hati, gitu. <laughs> kemantapan hati dari seseorang di sini yang aku lihat cukup baik ya cukup bagus yang aku lihat karena kalau dari kartu sebetulnya lebih ini sih lebih ke arah uh, enak gitu loh ya untuk menjalin hubungan dengan seseorang ini ya aku lihat dan itu tidak terbatas, sih. Dalam artian, kamu bisa bersama dengan orang ini kapanpun, ya. Terus, kemudian juga uh, ibaratnya bisa bersama dengan sosok ini, tuh. Benar-benar lama juga nantinya, ya. Aku lihat, bisa benar-benar lama dan bisa. menjadi keluarga yang kalau kalau, kalau muslim sakinah mawaddah warahmah gitu kan. E, kalau untuk yang lain di sini aku lihat keluarga keluarga kamu itu dengan sosok ini bakalan Bener-bener makmur ya. Tujuh turunan itu e, berhasil gitu kan ya. Turun temurun itu yang aku lihat kayak e, ada aja gitu ya, ada aja yang memang berhasil terus kemudian juga uh, membuat kamu bangga gitu ketika uh, bersama keluarga gitu ya uh, misalkan misalkan cucu gitu ya cucu banyak banget yang berhasil terus kemudian juga anak ya banyak banget yang berhasil terus uh, kemampuannya talenta gitu kan tiap orang beda-beda tiap anak kamu beda-beda dan rata-rata berhasil ya dengan uh, dengan kelebihan mereka sendiri-sendiri dan kamu ngelihat hal itu udah dari mereka kecil gitu, jadi pinternya pinternya keluarga kamu nantinya mereka itu dididik sesuai dengan kelebihan mereka gitu jadi enggak yang kayak dididik sebagai uh, seperti biasanya gitu ya karena yang aku lihat di sini ibu-ibu yang nonton video ini gitu ya dalam artian mungkin Ketika nanti menjadi ibu gitu ya, kamu menjadi ibu yang smart. Ketika kamu menjadi bapak, kamu menjadi bapak yang smart gitulah bapak yang pintar. dimana kamu bisa untuk uh, memberikan jalan, memberikan arahan kepada anak kamu gitu ya, gak mengabaikan sama sekali. Seperti itu yang aku lihat ya. Jadi kedua, kedua belah pihak itu bekerja bersama terus kemudian juga uh, dalam artian membangun Rumah tangga, ya, membangun rumah tangga ini menjadi lebih nyaman. Terus, kemudian juga untuk kamu yang aku lihat di sini, lebih ini loh, Kak, lebih uh, kerasa banget bahwa kedepannya itu ada yang namanya kenaikan derajat, dan itu. Bisa terlihat dari sisi anak kamu nantinya gitu ya, dari sisi anak kamu nantinya, terus kemudian juga uh, dari sisi keluarga gitu ya, dari sisi keluarga mendukung sekali gitu, jadi Ya, aku lihat benar-benar suatu keajaiban banget di sini. Ya, aku lihat ya, untuk Pisces dengan uh, sosok yang nanti akan kamu temui ini, gitu ya, dengan sosok ini, benar-benar akan menaikkan derajat kamu, gitu ya. Benar-benar nanti ke depannya tuh bisa dikatakan makmur, ya, bisa dikatakan. Lebih dari Keturunan-keturunan yang lainnya gitu Kalau dari orang tua Ya aku ya lihat Jadi sangat amat bangga banget Dan itu bukan karena paksaan Dan itu bukan karena Oh pasangan kamu begini begini begini Enggak ya, Bukan karena uh, pasangan kamu yang memang uh, Punya keturunan hebat juga gitu Enggak tapi yang aku lihat justru dimulai dari nol, Kak. Gitu ya, dimulai dari nol, membangun hubungan ini menjadi keluarga yang benar-benar membangun istana, membangun uh, keluarga yang solid. Yang aku lihat seperti itu ya, dari kartu gitu. Dan kedepannya membahagiakan sih, ya, aku lihat ya, anak cucu gitu, cicit gitu ya kalau misalkan kamu e, dan dia nanti panjang umur gitu kan bisa ngelihat cicit terus sampai ke bawah gitu kan ya siapa tahu juga karena ada juga memang ke arah sana nantinya oke itu yang kelihatan di kartu kalau dari zodiak mungkin aku nggak bisa Uh, ngasih tahu ya karena itu rahasia banget kayaknya ya dari Tuhan dari semesta kayak nggak mau ngasih tahu gitu biar menjadi surprise untuk kamu oke okay? itu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.